Come back to my channel. Waktu terasa cepat sekali baru. Eh, udah malam aja nih. Saatnya aku untuk memanjakan diriku sendiri sebelum tidur. Oh iya, aku lagi excited banget sama serum. Ya kemarin aku bilang popov itu. Serum itu pertama kali rilis di Paris. Aku mau review ke kalian sekarang. Ini dia, Skalendnya yes Cinema 5% Percent Retagulkan Seven Pito Exact Serum dan Skalend Skin Smoothing Retinol Serum. Kenapa aku bilang powerful? Karena niacinamide ini tidak hanya untuk mencerahkan, tapi juga untuk menjaga dan meningkatkan skin barrier. Dan retinol ini untuk mencegah tanda penuaan ini. Terutama di zaman sekarang, yang makannya tidak terkontrol, polusi, dan kita nggak bisa menghindari sinar UV. Sekaret retinol serum ini mengandung encapsulat retinol, pomegranate extract, hexapeptide 8, alantoin yang berguna untuk mencegah penuaan dini, merawat kulit berjerawat, dan memperbaiki tekstur kulit. Warnanya sedikit milky. Untuk teksturnya cair agak kental. Scarlet sinemet serum ini mengandung niacinamide 5%, beta glucan, seven pitoc extract, allantoin dan keratin yang berguna untuk mencerahkan kulit, memperbaiki skin barrier, mencegah penuaan dini dan melindungi kulit dari paparan radikal bebas Warnanya bening Untuk teksturnya cair agak kental setelah aku pakai kedua serum ini, yang aku rasakan untuk niacinamide-nya kulitku menjadi lebih cerah dan lembab, dan untuk retinolnya kulitku menjadi lebih lembab, tekstur kulitku menjadi halus terutama pada bekas jerawat, mengecilkan pori-pori dan menyamarkan garis-garis halus. Scarletnya sinemet serum ini bisa digunakan setiap hari pada pagi dan malam hari, dan dapat digunakan bersamaan dengan serum Scarlet lainnya. Dan untuk retinol serum hanya boleh digunakan pada malam hari. Untuk pemula hanya 3 kali seminggu. Dan tidak boleh digunakan bersamaan dengan Acne Serum ataupun Acne Series. Apakah boleh menggunakan kedua serum ini bersamaan? Jawabannya boleh. Urutannya facial wash dilanjutkan hydrating toner. Kemudian Niasinaman serum tunggu serumnya menyerap dengan sempurna sekitar lima menit setelah meresap sempurna barulah dilanjutkan dengan retinol serum dan terakhir moisturizer Overall, aku suka banget sama kedua serum ini. Karena cocok dan memberikan efek pada kulitku. Tapi untuk kalian, hasilnya bisa berbeda. Tergantung jenis kulit kalian. Untuk link pembelian, aku taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. See you in my next video!